Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sahabat Bertemu lagi di channel ini Channel yang memas masalah dunia satelit parabola Almera Parabola Jika kita berbicara masalah satelit Teicom 5 ataupun satelit Upstar 7 semuanya di jalur Ciben kali ini Almera akan coba mereview atau mencari apakah satelit Teicom 5 dan Upstar 7 bisa kita lock secara bersamaan menggunakan satu LNG dan bagaimana hasilnya? apakah bisa kita tracking ke satelit dan upstar 7 ini menggunakan 1 LNB ikuti video Almera Faramola sahabat bisa gunakan transponder terkuat dari upstar 7 adalah di 3781 vertikal 30.000 ini adalah transponder dari fashion tv atau lotus hd ya. sahabat bisa gunakan transponder ini selanjutnya sahabat arahkan antena parabola ke satelit upstar ini dengan cara tracking atau mengarahkan antena parabola sahabat ke satelit upstar 7 kita akan menekan disk jaring seperti ini dan sahabat bisa lihat itu adalah LNB nya lalu akan kita coba tracking ke satelit upstar 7 dan taicom 5 dengan menggunakan satu LNB ini antenanya sudah saya arahkan ke arah barat Apabila sahabat sudah mendapatkan sinyal seperti yang ada dalam video, Almera mendapatkan sinyal sebesar 72% di satelit upstar 7 ini khusus untuk transpondernya di 3781 vertikal 30.000. Jadi sahabat usahakan untuk transponder di Lotus TV ini berkisar antara 70 sampai 72 agar Transponder-transponder terkuat di satelit TICOM bisa kita lock secara bersamaan sahabat bisa lihat saya juga ada standby di satelit TICOM 5 di 4082 horizontal 30.000 saya mendapatkan 72% di port 2 dan akan saya coba lock menggunakan satelit Upstar 7 ini di port 3 sahabat lakukan pencarian dengan cari acak dan biarkan progres ini berjalan sampai 100% lalu akan sama-sama kita lihat channel-channel apa saja yang bisa terlock di satelit takom5 dan satelit upstar 7. Akan kita lihat ya di satelit upstar 7 ini Ini channel dari HTV Rfilm dan ini adalah transpondernya Ticom 5 ya sahabat Selanjutnya ada mono lalu ada PPTP HD lalu apalagi ya sahabat channel 7 GTV. dan ini adalah satelit dari Upstar 7 sahabat bisa lihat P. GPTP aspek dari Filipina ya Telka TV Fashion TV India Lotus TV Zone Veg TV Hora. Hora TV sahabat Baik sahabat Almera Parabola inilah channel-channel yang bisa kita dapatkan di satelit Upstar 7 dan satelit Taekom 5 menggunakan satu LNB sahabat bisa coba di rumah Terima kasih sudah menonton atau menyimak video dari Almera Parabola. Semoga ini bermanfaat dan menjadikan alternatif buat sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah untuk menonton pertandingan-pertandingan Olimpiade di Tokyo. Melalui saluran di satelit. Icom 5 ini di PPTP HD sahabat bisa saksikan juga dan ini adalah pertandingan badminton